Assalamualaikum bosku Tengokkan Pertamina lagi ya Wajahnya Wajahnya Tapi sambarannya tak ada ya di situ tunggu samberannya kreket ikan enak ini, karena apa ini beku kerong-kerongnya merah mantap coba dilempar coba dilempar ternyata langsung bisa berbestu Ih. ikon ikan mbak mbak ikan ini kena dimakan enggak sih bro ikan embe ikan ini peracun sih bro ikan embe banyak lendirnya tuh bro boleh dimakan enggak ya bro silahkan komen Informasi ikan ini beracun tidak ya? Oke okay, bosku, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Terima kasih sudah gabung. Oke okay, lanjut lagi. Coba ngotrek ada yang mau makan tidak bosku? Dan alis pun mulai berubah bosku. cuaca siangnya panas betul dan angin juga agak sepoi-sepoi. Panasnya pecetar. Ya. Anginnya kencang sekali. Terlempar Bro. Di bro Pembendangan bahkan Pertamina hari Minggu Bro. Daratan udah mendung. Hmm. Airnya jadi hijau ini. Eh hey, hujannya badai? Mantap Hujan badai pertamina semua no? Hujan baru tidur Barang nyumpet semua <laughs> Angin yang ngegas Tadi panas Sekarang hujan Campur angin eh, bosku Udah gelap gulita eh uh, dingin habis padai terbitlah terang Hai, harus gede banyak segini hai, hai, hai, banget. hai, badai hai, terang. hai, ya, bosku, karena cuacanya sudah hai, hai, hai, hai, hai, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh